Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa setulurku selamat menikmati selamat menikmati saya sore hari berada di rawa-rawa di tulurnya saya tahu ya, ini isinya ikan apa ini sebenarnya ikan nah, di sini dapat rezeki menggunakan umpan pelet ya, ini peletnya pelet udang dan pelet yang buat umpan ikan emas yang campur jadi satu namanya sekitar satu meter Nah tadi sudah saya coba jalannya tuh, oke? Kita mulai lempar pakai rangkaian dua mata kail atas siku T. Lain orang Rahib, oh kuat kok dorong oh, yo, targetnya ikan loh, mas, mas, mas, mas, mas, mas, iwa nya mana? Iwa nya mana? <tuk> Ye, dapat ikan kucil saudara-saudara. Adah, saya tenang, saya tenang, saya tenang. Alhamdulillah, Baru saja dilempar langsung haup tapi masih kecil ikan nila nah, mudah saya dapat ikan Mas ya nara ikannya ini campuran dari pelet khusus ikan mas. Hari nah, yang nomor 2 Mari nah, kita lempar. Nah, 2 agak besaran loh naik satu peringkat satu jari jadi empat hari. Aduh sakit lama. Meskipun mukanya nggak terlalu berminyak gitu, ini gitu, sudah e, digoreng tuh dagingnya udah kuning menghabiskan nasi satu wakul Jadi ada nomor 4 Penak men. Oh. Oh, ini oh, you know? <laughs> ini lagi oh Hai lagi biji Tapi ikannya masih kecil, lurapopo. Begini, oke. Hormat. Ya lemu, lur. Panggah lemu pokok. Oh, nomor pintu masih. Oke. Hi, si, ro, ro, labu, loro, loro. loro. TK, lor, TK TK. TK. Sawopo. tetap di Prima rejeki. pandum. kanggonan semua itu. semua, gitu. mm -hmm. semua ya bakal cari yang nomor 8 lur. Itu babon lur. Iwak mase ndi tempatnya oleh nilai loh kena babon, walah babon nah masih babon diri ini jadi sekarang nih bapun nih bapun ini lah ini lanang nang nomor 9 kamu dulu. Ten true. Kaya ros. Ha ah. Disangkas toh dan loro nek loro iki loro iki loro ki dropolae. Walah sik tok, tok lucu mas ini. Mu. Ya. Sudah. Sementara ini sore hari ini, saya udah sore masih udah habis asar ini ya. udah mau mati kita sengkakkan mancing ini biar dapat cek banyak ini oke, aduh yo nomor 10 saudaraku gelap ayo gelap gelap no Lep, lo, lo, lo, lo yang gede no nah, ayo na, na, na, Oh, Rata-rata masih oh, Apa saya lagi? Tenang, ini, oh, bayang oh, lagi kan. oh, ini oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ponsel ponselmock ternyata lumayan ini nomor 11 sudah saran sedikit, enggak sedikit sih banyak ini seperti ini loh, mancingnya udah agak susah dapat babon gitu yang penting tetap hope gitu, tetap dapat Guys. tetap disyukuri pokoknya oleh gede cilik ya sepanjang senang, mancing yes. oleh lauk gitu mantap, alhamdulillah, walaupun kecil-kecil tapi mantap masih. kurangnya oh, lagi. Like. mau ngomong yeah. mas disimak sima. Oh. umpane mas, oh, umpan oh. apa mas, umpane ki oh. pelet masih. Oh. Oh, oh. umpane sekarang ganti haluan, pelet, lumut udah nggak ada sekarang. Oh. Oh. Oh. Oh. Double strike double strike. Alhamdulillah. ini ini ini. double lap. Kalikan ini, Bang. Aduh, ini lepas. Ini masih, hmm. ini sekali lempar, double lah, lor, tapi Ya, dapetnya satu ya, tetap Silahkan, silakan. Silakan, silakan. Silakan, kalau kosong masnya kurang paham mungkin ya. Oh, mas. Terus terus, terus. Eh, Kalau daerah Tainan mungkin masnya tahu. Oh, oh. nah, kalau ikan mas lumut, lumut, mas. Ya, lumut lumut aja mas, murni. Biasanya pakai murni. Kalau ini. Ya coba-coba dicampur pelet ikan mas sama pelet ikan pelet mujair ya. jadiin satu mas ini Nomor 13 ya Saya sambil lab menyapa teman-teman di Facebook ya lor ya Di Facebooknya Harta Pancing juga Sambil lab streaming ini di Facebook Jadi suaranya mas Dian agak berisik ya dimaklumi oh, Lanjut ya lor Nari yang nomor 14 nah. Pak Karelam Sumatera Selatan hadir Mas, monggo silakan Mas. Oh, ayo. Di, roh. roh. Delok ape umpan langsung ndripin dulu. Heeh. Di, roh. Nek, nek. Wah, nda nda nda Kata Kata-katamu tiarabat orang mancing apa, Mas? Kamu tiarane opo? Kata mancing yang mriyang dapat pagi, nomor 14. Mangkat gasik mulih bengi. Maka supun mulai bengi, <laughs> bengi Mas. Nomor 14 ya. oh. Mas. umpan ditebar langsung. undruk undruk, man, mantau Mas. Monggo. Ayo. Terus langsung loh Mas. Pah jandak mning Ikannya enggak. Ayo. Aup. Ayo. Terus kalau pakai si. cacing, kurang paham mas, ini soalnya oh. nyoba langsung pelet mas ayo. pelet Selo tadi, snek. peletnya campuran oh. pelet ikan mas sama ikan mujair jadi jadikan satu ayo lho kayak sat sat mano lo, ayo sami sami, salam satu ayo, coran mas harta gede mas, gede gede gede gede, mas apa nih? enggak deh, tapi gede lemu kinu kinu lumayan ini. Nah batangannya digoreng jauh buruk sampai terkoguhan kono lho Ya mah layak konsumsi lah. 45 puluh lima hari. <gih> ya lempar lagi loh harusnya ya. Tengok nih nunggu di kamera loh. Ini makannya manusia sasa ini lagi jelit-jelit mas, jelit-jelit oh, oh. tapi gaya mas pokok oh, oh. sekali cemplung so, langsung woyoh, lorok mas iji lorok mas iji oh lumayan lumayan gede mas gede, mas. lumayan ini harusnya makan ikan ikan nila, ikan mudari nih oh lumayan loh mas oh jadinya kosel-kosel, kuri -kosel ya, mas, masih, tenang masih sedikit di mas. sambal apa di santan nih pokoknya Orati di ngaling-ngaling, mantap jiwa boy. Ya, berikutnya. Sudah tidur masih? Ii, masih. No pirol, lalu rata etung wesan. No, sudah umur yang mau. Kesel aku ngitungi boy. <laughs> terus, lo? No. Lo? Menguasakan masih? Ii, lo? Lo? Lep no. <tuk> set nah, nah, Mas. Wah, Woy, loro. Loro. Anak, -anak bawa <Syutuk> Bosen, yo. Di jarang masik, Mas. Anak beserta saya angkut semua lor, gitu. Ini tadi mungkin semayan. Ayo melaku nduk boleh harta pancing ngono ora muleh kan nggak lagi ningkang titik monggo masih double strike, kau monggo, langsung loh mas yang nah, aku, soalnya roto roto oh, ini di didak kan kan mas lo lo lo lo lo lo kok goti ah. ngepeng lur tidak ada ternyata ada penalai teknologi unggul sambil karuan Wah, sebentar, Ayo. Posisi, gimana, Posisi lagi di... Danau uh, oh. ayo, Bici, oh, iya. ayo, modelnya. Nggak, sakit apa, -apa ini? Yo. sakit, Lur dirilis ya, su, kasihan su, kumpeng ini ikannya, kayak gini ikannya hmm, unik iya kan takut saya, kasihan biar dioperasi temennya di bawah, bawa rumah sakit dirilis release oke, okay, sedulurku oh. Alhamdulillah sore kore pergi ke sini, dapat ikan segini banyaknya ya namanya rezeki itu loh, kalau lagi datang ya kayak gini ini sebetulnya sudah sore hari, kita menjelang maghrib ya. Alhamdulillah dapat banyak ikan. Oke, kita sambung ikutnya di lain waktu. Terima kasih, semoga menghubungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.